taruh Pantai Ancol Wataro, halo teman-teman selamat datang kembali di channel Vlog Natural Masih bersama saya Samu di versi lepas Seperti biasa kali ini Admin mau resmo reisen kembali yaitu satu cuplikan video yang viral di TikTok. Nah kalau Admin lagi stres nonton video ini. Langsung semangat, iya. Ini video postingan dari TikTok, akunnya Asim Chan empat ya, teman-teman. Kayaknya ini dari negara India, kalau nggak salah, karena lagu-lagunya kayak lagu India. Bintang, Water, Pantai Ancol, Water, roh hidup yang artinya dengar begitu. <Sen> dia ini jadi si siang apa namanya, penonton yang joget itu udah lemos, mau pingsan, masih tetap semangat joget terus Oke, kita langsung play aja sebelum videonya yang sangat fenomenal di tiktok dan di facebook ya teman-teman Bahkan sampai ke twitter juga, dia sangat fenomenal Oke, ini videonya, bro Oke, dia nampoknya Jawa tarang. Tay Ancol Watara, ya kan gitu kan Intian? tuh mas. Bro kasihan ya, bro. Aduh. Masih semang, joki dia bro. Oke. Astaghfirullahaladzim ini mau, itu mau Astagfirullah, apa tidur-tidur Waduh, pokil Lembus dia Bu, kasihan Bu, datang sih semangat joget Bu pokoknya Tuh, temen yang satunya udah tahu tau Aduh, <pelledessed> <saPs> Aduh waduh, waduh, Watara, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, aduh, aduh. <display> <heric> <Jijel betar -t wszystrences> udah gitu apa pakai pembatasnya pakai bambu biasanya kalau coba joget, joget gini dia itu kayak mual, mual pasti ya kalau mau nonton konser usahakan ya kalau mau makan dulu itu dijauh-jauh jam sebelum nonton konser biasanya dua jam sebelum nonton konser perut diisi ini mungkin dia udah mau mepet makan mungkin gitu kalau masih banget dari coba-coba gitu udah beranjak kecil kayak saya beranjak kecil Minal Wattaro, Pantai Ancel Wattaro Aduh kasian banget ini Si bocilnya. di sini ga ini ya slow Islomaisunnya begini Oke okay. Oke okay. Lemes banget dia ya, bro Aduh Aduh Gimana kira dia kesikut-sikut temennya lagi Astagfirullahaladzim Hahaha <laughs> Aduh Aduh Kasian Maknya lihat, gimana coba, nak kamu viral, nak, nak kamu viral, <laughs> nah. walaupun badan namanya setidak joget Ya Allah, kasihan itu bro, disebut-sebut temen-temennya tuh, wapet, gitu bro Ya Allah <laughs> Itu enggak ada yang terlongin atau gimana ya? Atau, atau air gitu, ya Allah, itu <laughs> kasihan Oke lanjut, aja. Mina luat taro, pantai ancol luat taro gitu. Lokasinya itu udah layarnya kena ini temanya. Yang sebelahnya oke. Okay. Tetap semangat oke okay dia bro. Asto betul Hahaha kasih ada gak peduli kalau badannya udah lemes aduh aduh astagfirullahaladzim. aduh buat teman-teman kalau mau nonton konser itu usahakan perut dalam apa, badan dalam kondisi sehat terus hmm, kalau mau makan itu ya satu jam atau dua jam sebelum nonton konser harus sudah diisi biar badannya gak lemes dan jangan kosong juga deh perutnya bukan lah gitu. pokoknya makan nasi kan makan nasi usaha ini, kan ini pasti dia rasanya mual kebanyakan minum kali ya muntah kalau muntahnya indomie kan gak lucu atau kangkung gitu kan gak lucu udah lemes banget dia ya. aduh bro bro udah lemes banget dia ya, bro Kasian anak Oke. orang Aduh, nak kamu viral nak Viral di TikTok Videomu kemana-mana nak Oke Dia tetap semangat joget, jiwa jogetnya Oke <tid> Minalu ataro, Pantai Anjol Mataro Minalu Wattaro, Pantai Anjol Mataro Nih Kakak di sebenarnya sih videonya awal ya ketika udah <tuk> mau bingsan tapi tetap dilanjutin lagi ya teman-teman <gif> oke buat teman-teman kalau nonton konser tetap jaga kondisi tubuh ya teman-teman kondisi fisik tetap dijaga, jaga kesehatannya kalau sekiranya udah lemes ya mending minggir. apalagi kalau konser-konser yang musik cadas kan biasanya ada apa yang kayak musim gitu ya usahakan ya badan fit, sehat kalau udah lemes ya ya udah lambaikan tangan lambaikan tangan oke <tuk> Video ini postingannya dari akun TikTok milik uh, Sincan14. Oke, okay, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.